serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslor tentunya bagi kalian yang tentunya sudah meng channel ini bang Mimin doakan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, bahagia dan mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan amin ya robbal alamin untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini persahabat ya, kita tentunya lihat nih yang kiut-kiut dan yang manis-manis dulu ya. Iklan dari Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora ini masyalah banget. Makin tambah semangat ya untuk selalu mendukung Lesti dan Bilar. Haduh, masyalah banget ya melihat kromatisan kekiutan dari seorang Lesti dan Rizky Bilar. Iklan aja persahabat ya bikin yang jomblo Mupeng aduh mana ayang gemesin banget lagi disitu Antengnya persahabat ya BBL Masya Allah mudah-mudahan rumah tangga Leslar ini selalu bahagia langgeng Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik amin. Berikutnya persahabat kita mendapatkan kabar bahagia sekali Ini sekaligus kabar yang sangat luar biasa Alhamdulillah vlog di channel youtube-nya Rizky Bilar ini pecah juga bersahabat ya Masuk di jajaran trending Alhamdulillah kali ini sudah masuk di 9 trending Masya Allah Luar biasa Tentunya kita bangga dan bahagia sekali Akhirnya pecah juga di channel youtube-nya Rizky Bilar Ini masuk di trending 9 Info ini juga kita dapatkan dari akun Sabadoiting Anaska Leslar di sini persahabat ya banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan Dari akun 358 Komaria mengatakan Bener Min RB masuk trending Alhamdulillah Tambah semangat nih up dan sharenya Semangat ya Dan tentunya persahabat ada komentar juga diberikan dari bangga Masya Allah Alhamdulillah yuk pucukin gaspol." katanya tuh persahabat ya tambah semangat aja nih warga Konoha untuk streaming, vlog-vlog terbaru dari Leslar dan Rizky Billar YouTube persahabat ya Alhamdulillah membawa berkah nih Abang L, vlog yang trending yang ada L-nya semua persahabat ya Mimi L. Ini memang luar biasa. Dan untuk berikutnya juga persahabat ya kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti. Kaos yang dipakai oleh Bunda Lesti Kejora saat vlog di Cianjur Persebet ya, main tentunya bantal, perang bantal maksudnya Persebet Ini harga kaosnya Bunda Lesti, ini luar biasa Persebet Harganya Rp 549.900 Setengah juta lebih untuk harga kaos yang dipakai oleh Bunda Lesti bermerek Zara Mudah-mudahan berkah barokah, selalu lancar untuk rezeki idola kita dan persahabatnya kita mampir juga ke akun tiktoknya Rizky Bilar ya perhatikan Untuk iklan terbaru yang diunggah oleh Papa Bilar Di akun tiktoknya Ini untuk viewersnya persahabat sudah mencapai 471,4 ribu kali ditonton Dan kita salvok juga persahabat dengan Tentunya video yang diunggah di tiktoknya Papa Bilar Saat tentunya bersama BBL ini sudah mencapai 90, kom... ini sudah mencapai 91,2 juta kali ditonton. Wow, masya Allah banget ya, luar biasa. Mudah-mudahan selalu membawa berkah BBL. Kita bangga sekali, Alhamdulillah semakin banyak dukungan, semakin banyak support dan doa yang diberikan kepada Lesti dan Rizky Wilar. Untuk selanjutnya persahabat kita simak juga di laman akun Instagram Indosiar yang baru saja mengingatkan, menginfokan kembali soal acara dangdut Academy 5 yang tinggal 22 hari lagi akan digelar, disiarkan secara langsung di Indosiar persahabat ya karena idola kesayangan Bunda Lesti Kejora akan menjadi juri di acara tersebut. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. 22 hari lagi, ajang pencarian bakat di Akademi 5 akan segera dimulai. Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan The Akademi 5 mulai Senin 6 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Pastinya warga Konoha menantikan penampilan idola kesayangan. Dan semoga ada kejutan Papa Bilar bisa menjadi host di acara tersebut. Amin. Kita tunggu saja persahabatnya kabar terbaru dan kabar baik berikutnya di pagi hari ini. Semoga ada kejutan cedukan vitamin dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.